Hai sobat gamer, selamat datang kembali di channel kami di channel the Game Zone 07. Untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini, tolong sih sob, di subscribe channel ini. Jangan lupa juga untuk like, comment, dan share konten-konten yang ada di channel kami, sob. Karena dengan cara seperti itu, channel kami akan semakin berkembang dan tentu saja akan membuat kami semakin semangat untuk membuat konten. Sebagai gamers, tentunya kau pasti sering mendengar steam. Steam merupakan layanan distribusi digital permainan video yang dibuat oleh Valve Bagi sebagian gamer, Steam ini menjadi tempat favorit untuk mencari dan mengubuh game rilisan terbaru Karena dalam Steam kamu bisa mencari hingga ratusan video game yang bisa dimainkan Aplikasi ini pertama kali dirilis pada tahun 2002 Steam pertama kali dipublikasikan dalam acara bertajuk Game Developer Conference sehingga kini steam menjadi salah satu aplikasi yang populer bagi para pecinta game karena semakin banyak developer dan publisher game terkenal yang mempublikasikan game ciptaan mereka di steam namun tahukah kamu jika dalam steam, banyak sekali game gratis yang bisa kamu mainkan beberapa game gratis ini bahkan bisa bersaing dengan game berbayar loh sob meskipun gratis, nyatanya beberapa game ini mampu bersaing bahkan mengalahkan popularitas beberapa game berbayar dalam steam sudah tertarik untuk memainkannya atau mungkin beberapa game yang kami rekomendasikan mungkin sudah kalian mainkan. Oke, jadi di video kali ini kita akan kasih kalian 7 rekomendasi game Steam gratis terbaik yang tak pernah membosankan untuk sobat mainkan. Oke, mari kita tonton videonya sampai habis. Game Steam gratis terbaik pertama adalah Dota 2. Sobat gamer semua pasti sudah tasin dengan game yang satu ini. Game ini menjadi raja di kalangan game MOBA. Bahkan Dota 2 adalah game yang paling bergengsi dalam kejuaraan e-sport dunia. Meski begitu hebat dan populer game ini, Dota 2 dapat diunduh secara gratis di Steam Shop. Jadi untuk main game ini kalian tidak perlu mengeluarkan duit yang banyak, sob. Tapi asah saja skill kalian semua agar bisa hebat dalam memainkan game ini. Dota 2 mengutamakan permainan tim yang kompak untuk mengalahkan musuh. Dalam game ini juga kamu akan belajar seni menyerang dan bertahan ketika bermain game. Masing-masing pemain dapat mengendalikan sebuah unit atau karakter sebut hero yang dipilih pada awal permainan. Terdapat lebih dari 100 hero dengan tipe yang berbeda, yaitu strength, agility, dan intelligence. Setiap hero pasti memiliki empat skill aktif maupun pasif dengan membunuh creep, menaikkan level, membeli item dan membuat keputusan strategi. Pemain akan berusaha menjelajahi map untuk menghancurkan Asian lawannya Untuk game ini sepertinya kita nggak perlu ngomong banyak karena game ini sudah terkenal dari dahulu Dan gue yakin untuk kalian penggemar game MOBA pasti sudah pernah memainkan game ini Kalau belum, lu bukan pemain MOBA sejati menurut gue so Game yang kedua adalah Paladins Paladins adalah permainan tembak-menembak orang pertama atau bahasa krena. Game first person shooter. Game ini dikembangkan oleh Hira Studios. Paladins dibuat dengan tema fiksi ilmiah dan pengaturan fantasi champion yang penuh warna. Setiap champion memiliki cara menembak yang unik dan sesuai kemampuan mereka sendiri. Pertempuran di Paladins berbasis tembak-menembak antar regu. Di Dalam game, pemain bisa menyusun kumpulan kartu untuk menambah kemampuan champions. Pemainan ini resmi dirilis pada tanggal 16 September 2016 tahun lalu, sob. Paladin dapat diunduh melalui website resmi dan juga melalui aplikasi Steam tentunya. Di game ini kamu tak hanya memakai senapan sebagai senjata, namun sobat juga bisa menggunakan skill yang bisa dipakai saat dalam permainan. Hal yang menarik yakni custom card, di mana sobat bisa memodifikasi skill karakter kamu dengan Nggak, bukan beberapa kartu yang bisa didapatkan selama permainan untuk nah, kalian suka dengan game-game bertipe first-person shooter tapi gak cuma nembak-nembak doang tapi ada skill juga game ini mungkin cocok untuk sobat mainkan game yang ketiga adalah Counter-Strike Global Offensive para gamer sering menyebutnya dengan CSGO sih game ini awalnya memang berbayar namun, sekarang digratiskan di Steam. Lo sob, jadi untuk sobat yang dulu nggak punya duit untuk beli game ini, sekarang udah gratis. Jadi, sobat semua bisa mendownloadnya langsung di Steam Shop. Untuk strike global offensive atau CS:GO merupakan game multiplayer first-person shooter yang dikembangkan oleh Valve dan Hidden Path Entertainment. Ketika bermain CS:GO, sobat bisa memilih akan bergabung menjadi kelompok teroris atau counter teroris. Sebenarnya, untuk teori ini hampir semua pemain game counter-strike zaman dulu pasti sudah tahu sih kecuali anak-anak baru atau newbie yang mencoba untuk memainkan game ini dalam game ini pemain akan diberi misi sesuai dengan kelompoknya misalnya teroris bertugas untuk memasang bom atau menculik sandra sedangkan counter-teroris akan bertindak sebagai pahlawan yang menyelamatkan sandra dan mematikan bom aktif walaupun masih jadul jenis gameplaynya tapi game ini tetap menarik dimainkan karena terdapat upgrade yang cukup signifikan dibanding game-game yang terdahulu, Sob. Game yang keempat adalah Warframe. Pada game ini, Sobat akan bermain sebagai salah satu prajurit klan Teno. Sebuah klan kuno yang tertidur selama berabad abad dan akhirnya terbangun kembali untuk berperang. Lawan Sobat adalah Greener, ras humanoid yang dikloning dan memiliki kemampuan militer yang sangat kuat. Jika pertama kali memulai permainan, sobat akan memilih warframe kamu sendiri. Warframe sendiri adalah exoskeleton atau karakter yang akan kamu gunakan selama bermain di game ini. Tiap-tiap warframe memiliki skill dan kelebihan tersendiri. Seperti pada game third person shooter pada umumnya, sobat akan menghabisi para musuh dengan menggunakan senjata seperti assault rifle atau pistol dan sejenisnya namun yang membedakan warframe dengan game terkesan setelah pada umumnya adalah pedang iya sobat juga akan dibekali sebelah pedang sebagai salah satu senjata utama untuk menebas musuh-musuh ataupun melakukan strike. attack jelas game ini bukan tentang space ninja kalau tidak ada pedang kan, gerakan kamu sebagai ninja juga lincah dengan kemampuan wallrun, power slide, roll ataupun pedang mode yang bisa disambung dengan putaran pedang ini ninja ya sob, cuman nggak ada kayak Rasengan atau Kyuubi dan lain-lain seperti di Naruto, karena ini bukan anime. Secara umum, Warframe memiliki grafis yang keren dan indah. Game ini memberikan pengalaman dunia luar angkasa yang terkesan dingin namun menggugah untuk dieksplorasi. Desain-desain Warframe memiliki ciri khas tersendiri yang tidak bisa ditemukan di game manapun. Level dari Warframe sendiri terdiri dari beberapa planet yang merupakan tema dari sekumpulan misi yang kamu mainkan. Dalam satu planet ada beberapa misi yang harus kamu selesaikan demi membuka planet selanjutnya Dalam misi itu sobat bisa bermain solo ataupun bersama orang lain secara random Sobat tentu bisa bermain bersama teman-teman yang dikenal saja jika mau Kalau kamu tidak mau cuat mati dalam setiap misi Usahakan sobat bertempur bersama teman-teman Karena adegan dikroyok pusuh pasti seringkali terjadi dalam tiap gameplay Jadi game ini udah gratis Grafika bagus bisa bermain multiplayer juga sob Kurang apa lagi, ayo silahkan didownload dan memainkan game ini sob Game yang kelima adalah Destiny 2 Grafis dalam game ini tidak bisa dipandang sebelah mata Meskipun masuk dalam salah satu daftar game gratis yang bisa dicoba di steam Dalam game ini kamu akan menghabisi musuh-musuh untuk mendapatkan equipment yang menarik Udah hanya melawan monster Sobat juga bisa bermain melawan pemain lainnya dalam mode PvP. Destiny 2 merupakan game FPS yang bisa kamu mainkan secara co-op, single player, ataupun multiplayer sob. Di game ini, sobat gamer semua harus menyelesaikan misi-misi sulit yang ada di dalam game. Kamu juga harus memilih kelas yang cocok dengan gaya bermainmu. Destiny 2 hadir dengan gameplay yang seru dan tidak memuatankan. Udah gitu, gratis lagi sob Jadi untuk sobat semua yang butuh hiburan dengan bermain game Sobat bisa mencoba untuk mainkan game Destiny 2 ini sob Game selanjutnya adalah Team Fortress 2 Team Fortress 2 adalah first person shooter video game multiplayer berbasis tim yang dikembangkan oleh Valve corporation Pemain dapat memilih untuk bermain sebagai salah satu dari 9 kelas dari sebuah tim masing-masing kelas memiliki kekuatan, kelemahan dan senjata yang berbeda. Dalam permainan, pemain bersenjatakan satu senjata utama, satu senjata sekunder dan satu senjata jarak dekat. Permainan ini dirilis dengan 6 map resmi, 40 map tambahan. 9 map arena dan ratusan jenis arena yang berbeda di mana pemain bisa saling bertempur satu sama lain Tujuannya setiap tim harus merampas hak tanah tim lain sampai tim lain kehilangan semua tanah karena kalah bertempur Tanah tersebut berasal dari tanah yang dihutangi dari developer karena kekurangan dana Tim dengan utang tanah terbanyaklah yang menang Game ini sedikit rumit ya sob Gameplay yang cukup rumit itu membuat saya ingin memainkan game ini sob dan hasilnya sangat luar biasa Selain itu terdapat beragam senjata yang bisa kamu gunakan untuk menghabisi musuh kamu loh sob Jadi senjatanya beragam Grafisnya menyenangkan Gameplaynya cukup unik dan menarik Dan itu juga gratis ke game ini Coba saja dimainkan game ini sob Game terakhir yang bisa sobat semua download secara gratis di Steam adalah War Thunder. War Thunder akan menawarkan suasana perang antar pesawat dan tank seperti di era perang dunia 2. Dengan map yang luas dan beragam ini, sobat bisa merasakan menerbangkan pesawat atau mengendarai tank sendiri. Gameplay yang ditawarkan juga sangat mempesona, sob. Sobat gamer semua akan merasakan benar-benar sedang berada di area perang secara keseluruhan war action seperti ini sangat memberikan penyegaran dalam dunia game karena pemain diberikan sudut pandang berbeda dalam perang ini bukan cerita skill pengguna senjata tapi tentang mengendarai senjata jadi cukup unik kan game ini sob tidak seperti game-game perang lain yang sudah kalian mainkan game ini cukup unik untuk sebuah game bergenre perang sob jadi coba saja nah sobat gamers Itulah game-game gratis di Steam yang wajib sobat mainkan. Jika sobat punya saran lain, silahkan komentar di bawah ya. Bagaimana sobat? Sudah memainkan game ini? Atau ingin memainkan gamenya? Yuk, mainkan game terbaik Steam dan download langsung tanpa bayar tentunya. para game-game tersebut, walaupun gamenya sangat bagus, merupakan game yang gratis yang bisa kalian download secara cuma-cuma di Steam. Dan dapatkan pengalaman bermain game yang begitu menarik dengan berbagai fitur grafik yang memukau. Jadi, terima kasih sudah menonton video kami sampai habis. Semoga rekomendasi ini merupakan rekomendasi yang kalian minat atau yang kalian butuhkan. Tetap jaga kesehatan ya sob. Dan bye-bye.